serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru, vitamin bahagia dari idola kita Leslar tentunya. Baiklah para sahabat, untuk mengawali perjumpaan dan kabar terbaru di sore hari ini, ada tentunya info untuk warga kuna persahabatnya ya karena untuk vlog terbaru di channel youtube leslar entertainment sudah di up persahabat ya yuk sama-sama tentunya kita support dan dukung karya-karya terbaik tim leslar entertainment karena part kedua sudah ditayangkan lanjutan kemarin bersabat ya biar makin joss leslar makan sate kambing tuh Wow. dan kebongkar nih persahabat ya kenapa bunda lesti ini ngidam sate kambing yuk sama-sama support dan dukung karya terbaik idola kesenangan kita di channel youtube nya Lestart entertainment karena vitamin bahagia sudah disuguhkan sudah diberikan oleh tim dan idola kita untuk warga konoha berikutnya persahabat vitamin bahagia yang sangat luar biasa sore hari ini kita dapatkan dari abang fatih yang sedang jalan-jalan sore persahabatnya lagi liatin sawah waduh masya Allah banget ya si embol si mengemaskan sekali yang selalu bikin happy setiap harinya, persahabat ya, bikin semangat warga Konoha. Masya Allah, pemandangan yang luar biasa di Cianjur, Abang Fatih lagi diajak jalan-jalan sore lihat persawahan. Ini sih vitamin bahagia banget ya untuk kita semuanya Doakan yang terbaik, semoga Leslar selalu bahagia Selalu diberikan kesehatan dan semoga keluarga besar dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Amin Ya Rabbal Alamin Jangan kemana-mana persahabat ya Tetap stay tune terus di channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik Terbaru, terupdate, dan terhangat berikutnya Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, bagaimana mengucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh